Okay guys, terima kasih guys telah menyaksikan video kami perjalanan kami untuk menelusuri Pulau Sumelu dengan melihat situasi parorama keindahan pulau pulaunya guys. Oke okay guys, terima kasih jangan lupa like dan subscribe nya guys di channel Muhammad Riyadi. Sampai jumpa.